Hai hmm, Enggak menit lagi Sepertinya bikin vlog masih ada waktu Assalamualaikum sahabat Rena Bagaimana kabarnya hari ini? Teguh, tidak boleh surut ya Oh ya sambil nunggu kegiatan ekstra ku mulai, aku mau kenalin sama kalian My Brilliant School Yuk ikuti aku Nah sebelum aku ajak menuju ruang ekstra nikraf yang akan aku ikuti kenalin dulu nih pesawat BS20 singkatan dari Brilliant School 2020 ini ikon sekolahku yang unik loh. Pesawat ini adalah simbol bahwa mimpi dan cita-cita kita -cita akan dibawa merapat dan tercapai, tentunya bersama berlian sekulia. Ya. Menggapai cita-cita membutuhkan usaha dan kesungguhan. Selain menyukai hal baru dan kreativitas. Aku juga suka membaca di waktu luang. Aku juga sering meluangkan waktu untuk menulis. Menulis cita-cita, pengalaman, dan hal baru yang aku temui dalam setiap perjalanan hidupku. Tak jarang aku memikirkan hal-hal unik yang aku jumpai. Hmm, mungkin seperti kepo ya. Tapi menurutku ini hal yang lebih penting Agar aku terus belajar dan berpikir maju Tak jarang rasa bosan menghindari diriku Hingga hampir-hampir terbawa rasa malas Tapi semua itu tak kubiarkan lama Dan mengubah semangat yang ada di dalam diriku Aku harus bersemangat dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi sukses dan bermanfaat. Nah, kita istirahat di sini dulu ya. Nah, aku mau sharing nih tentang cita-citaku. Aku ingin bisa menjadi pengusaha yang sukses dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Jadi, sedari sekarang, aku belajar untuk lebih kreatif dan inovatif. Aku suka sekali berkreasi, bermanfaat dan benda-benda sekitar untuk hal-hal yang bermanfaat. Seperti hari ini, aku mengikuti ekstra handicraft untuk mengasah kemampuanku dalam berkreasi. Hmm, sambil tunggu, aku mau tunjukin salah satu reasiku ya Salah membuat kreasi seperti ini. Sudah dulu ya mengikuti perjalananku, belajar dan berkreasi di Berlian School. Bye bye.